Oke jadi, lanangan sama mejaan itu harus gaduk guys, biar bisa gatuk. enak Gatuk soalnya, ayo kita turun dulu kamu itu guru ini nahi nahi kha dapat nah, nah. <laughs> Ayo bala. Ayo bala. ayo Ayo. Ayo aman, ba. Mungkin dapat. terus sama Allahumma Vai tirar dinheiro. Já, já não Sampai <tik> Abu Ali oke dilanjut nanti